Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan miang pla. Okay. Kita ada timun. Kita ada salad. Kita ada suhun. Kalau tak ada suhun kita boleh guna bihun. Lepas kita ada sos uh, pencicah dia. Dan juga ikan. Yang utama dia ikan. Ni aku guna ikan talpia merah. Kita goreng. Dia ada satu lagi jenis yang bakar punya kan. Okay. Sos. Uh, dipping sauce dia. Ni. Ini dia ikan kita, ikan talapia merah Minum dulu eh, air kosong je Guys Macam tak tunjuk daripada Kita ambillah seller kita ini Saya love you all Ambil suhun Okay, letakkan kat salad tu Okay kita dah letakkan Suhu dalam salad ni Kita tak timun Sekatilah kau nak letak banyak mana pun okay. Lepas tu kita cubitkan ikan ini. Dah letakkan sekali ha, Gitu Lepas tu sos ni pentinglah Untuk kita okay tuanglah lah Sikit dalam ni uh, Maksudnya pedas ni Lepas itu kita balutkan. Gini keadaannya aku buat. Lepas itu kita balutkan. Dan dia sudah sedia untuk dimakan. Gini lah. Okay, susah betul nak makan. Macam ni. Bismillah. sikit ikan ni tak adalah besar sangat pun bila merata habislah tapi bila tak lah bila syuting ni rasa nak kena makan laju laju-laju kan so macam keadaan tu kita tak menikmati makanan dengan betul gitu macam gitu beginilah keadaannya ya korang kalau nak makan buat, boleh buat sendiri senang je tak susah pun eh nak buat ni. Okay. Woo. Mampus. Ah, aku nak sumbat ni. Oh, open. Eh. Oh, nak teburai. Susah so, sangat. Jangan kita naikkan Burai Eish Musahkan lah makan Burai burai pulak Kalau nak tunggu aku habiskan Licin memang, memang jenuh lah kan Kita ala kadar je lah licin ni, Dalam kamera Nanti dah habis kita bagi Dah habis ba baru tinggal bagi Nani kita pergi dulu Kita tengah syuting ni Nampak ni ada lampu Kita bagi jangan risau Okay Nani nak kan Ya ya ya Kita bagi Nani Jangan risau dia mina ni yang tercinta. Okay, mari kita makan guys. Bismillah. Hmm. hmm. So crispy. So aku tak habiskan aku tak lecehkan sebab aku nak bagi kucing aku dia dah tunggu kat tepi. Habis okay last salad. Second last. Okey. Ini tunggu situ, yakinan ini masuk frame tau? Tunggu tepi. Sembilah. Last guys. masedap kan. Dah, minum jap. Sebabkan kucing yang aku nak makan, mari. Dia bagi dia makan. Kenalah, Kenalah apa? Ambil lah. Tak tahulah pedas pula. Dadi mula-mula je tak pedas sangat. Okay untuk korang yang baru saja sampai ke channel ni, jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe. Okay, percuma dia. Sebab aku tengok Analytics tu banyak yang tonton Video aku tu Lebih daripada 90% Yang tak subscribe. Yang subscribe tu 10% Yang tengok. Ha, macam itulah Kurang. Dan minta maaf lah sekiranya Video aku telah membuatkan korang terliur hmm. Tengok, minggu jangan lain Yang terliur Nani nak masuk video tak? Okay ni Hei Nani eh, hmm. kopi. Semua dah datang guys Oh ramai-ramai-ramai Ramai Nampak dah Nani ni Hei Kan Beti kamu gemuk kan macam kamu nak naik Nani nak naik Nani nak makan tak Buih Eh. Yeah. Hmm, dia. Yeah. Okey. Nak makan? Sini sini. Sini. Nampak sikit je tinggal. Oh, abang pula datanglah sini. Abang sini. Sudah. Sudah. Dah datang. Macam kita nak minum.